banget ya di hari Jum'at, tanggal 1 bulan Juli 2022. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik, persahabat. Amin. Diawali, persahabat, ya, dengan kata-kata bijak dari seorang Rizky Bilar, kita hidup tidak mengharapkan pujian dari orang lain, persahabat, ya. Itulah kalimat yang di Ucapkan oleh Papa Bilar Masya Allah banget ya Kita harus belajar dari Rizky Bilar juga Yang selalu istiqomah Mudah-mudahan ya Kita terus belajar Terus memperbaiki diri Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia Amin Kita lihat juga persahabat di kalimat caption Yang dituliskan oleh akun sahabat.com Skorleslar Assalamualaikum Juli, Bismillah, bulan baru, harapan baru Semoga di bulan ini dan seterusnya Kita diberikan kesehatan, rezeki yang banyak Dan berkah kebahagiaan, dimudahkan segala urusan Serta terkabulnya segala doa dan harapan Amin, ya Allah, amin mudah mudahan bersahabat ya. doanya terkabul untuk kita semuanya Semoga di bulan baru dan seterusnya kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, kebahagiaan dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan kita lihat juga persahabat ya di kalimat komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Fatmawati 75 mengatakan, "Masya Allah, semoga kita semua bisa belajar untuk istiqomah seperti papap el." Amin Mudah-mudahan ya kita selalu istiqomah Yang selalu menebar kebaikan Yang selalu positif Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian berselamat kita juga dibuat penasaran ya Dengan cuplikannya film terbaru Leslar Wow ini sih mirip banget dengan mini series CXL ya tapi kita dibikin penasaran banget nih, mudah-mudahan tayang di TV untuk film terbaru Lesti dan Rizky Bilar. Karena ini kejutan yang paling ditunggu banget ya oleh warga Konoha. Spoilernya aja atau cuplikannya aja ini bikin dang digdug nih, masalah. Masya Allah. Tiba-tiba Bunda Grati kabur, gendong Abang Fatih. Papa Bilar panik ya Dan di situ ada Bang Boril juga Asya Allah, mudah-mudahan ya Untuk film terbaru ini Makin bersinar dan booming serta trending Amin Ya Rabbal Alamin Sebagai sejati Siap dukung, siap support Apapun itu persahabat ya Mudah-mudahan Leslar bisa tayang di TV kembali Momen ini pun diunggah oleh Tuti Anuskel Lovers Kita lihat persahabat ya Di kalimat caption yang dituliskan Spoilernya sedih banget katanya tuh ya Melihat Papa Bilar Ditinggalin oleh Bunda Lesti dan Abang Fatih Sampai panik ya Masya Allah mudah-mudahan ya secepatnya bisa di up Dan kita juga menyaksikan Keseruan film terbaru Dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya Bangun juga akan menginfokan Buat semuanya bahwa hari ini Bakal ada live Instagram dari Bunda Lesti Bersama MS Glow Acara launching Produk baru nih dari MS Glow. Jangan sampai lupa persahabat ya dicatat jamnya, jam 11 sampai dengan jam 12 siang hari ini bakal ada kejutan dari Bunda Lalesi yang akan live bareng MS Glow ya. Stay tune di akun Instagram MS Glow karena Bunda Lalesi kejora akan memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Selanjutnya persahabat disimak juga Ini ada momen spesial semalam Persahabat ya Papa Bilar Rutinitas di malam Jumat Terpantau lagi berada di Lapangan persahabat ya Rutinitas di malam Jumat Mudah-mudahan sehat selalu untuk Papa Bilar Bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Amin Berikutnya juga persahabat ya Jangan lupa untuk mendukung idola kesayangan kita Polling online Kapal Media of the years 2022 Yuk sama-sama kita kompak untuk mendukung Lesti dan Bilar sebagai kapal media of the 2022 Yang belum tahu caranya, kita lihat persahabat yang di sini Nama Lesti dan Rizky Bilar Kita klik dan langsung voting ya Dan kita lihat hasilnya, Alhamdulillah Lesti dan Bilar masih berada di posisi pertama Dengan perolehan voting 84.677 votes setara dengan 40% dan disusul persahabatnya beda tipis banget dengan pasangan Fuji dan Torik Untuk voting fuji Torik itu 83.889 votes Star dengan 40% Sama-sama 40% Untuk votingnya beda dikit banget ya Yuk sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesalahan kita 15 menit sekali bisa vote persahabat ya Yuk sama-sama kita dukung yang terbaik ya Buat idola kesayangan Leslie Don Rizky Villargo Kemudian, persahabat dia ya, jangan lupa juga untuk mendukung idola kesayangan Lesti dan Bilar di IndoTV Trends. Sebagai couple paling advance, ya. Mudah-mudahan idola kesayangan Lesti dan Bilar ini mendapatkan predikat sebagai couple paling trends Ini wajib kita dukung juga. Mudah-mudahan, ya, semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Untuk cara mendukungnya, persahabat ya, kalian tinggal langsung aja. Cus ke akun Instagram Indotv Trends, karena untuk cara votingnya sudah diinfokan di Instagram Indotv Trends. Berikutnya, juga para ya Kita lihat diunggahan Kak Arya Hatta nih Momen saat motretan Bunda Lesti di rumah Wow, makin gak sabar banget ya Dengan launching duet antara Lesti dan Kak Asila Pasti bakal pecah banget ya Doakan support yang terbaik saja Buat karya-karya Lesti kejora. Berikutnya, persaba disimak juga Diunggahan IG Selatan Entertainment Leslar Entertainment ini menginfokan bahwa ada akun terbaru nih dari Leslar Entertainment, tentu akun TikTok persahabat ya. Akhirnya Leslar punya akun TikTok juga nih, linknya sudah tertera nih persahabatnya di IGL Leslar Entertainment. Yuk sama-sama kita follow untuk akun TikToknya Leslar Entertainment. Support terus ya, jangan tentunya kendor semangat kita.